Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Widya Kitchen Di video kali ini, aku pengen share ke teman-teman semua Satu resep masakan lagi ya Aku bikin kikil sambal mercon Ini enak banget, apalagi dimakan pakai nasi hangat Buat teman-teman yang penasaran gimana aku buatnya Jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya aku pakai 500 gram kikil. Ini udah dipotong-potong, udah aku rebus sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Jadi nanti nggak alot untuk kikilnya. Untuk bumbunya aku nanti mau blender aja ya teman-teman biar cepet. Kemudian untuk daunnya ini ada daun jeruk, daun salam, serai, kuas. Ini nggak boleh ketinggalan ya teman-teman. Ini biar nanti kikilnya itu nggak bau. Kemudian untuk pelengkapnya, aku nanti pakai 2 sendok makan kecap, ada garam sama gula. Di sini aku nggak pakai MSI ataupun Roybo. Lanjut, kita panaskan minyak goreng untuk menumis bumbu secukupnya aja. Kemudian langsung kita masukkan bumbu yang udah kita haluskan di blender ataupun di ular ya teman-teman. Bebas aja. Ini kita masak dulu sampai bumbunya harum biar nggak langu. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih sebelumnya. Lanjut, aku tambahkan sereh kemudian ini ada daun salam dua lembar, daun jeruknya juga dua lembar, lengkuas ini pakai cabai rawit utuh juga, biar tambah nampol, teman-teman wajib untuk daun salam, daun jeruk dan serai ya, biar nanti gigilnya itu enggak bau Kemudian langsung aku masukkan kikilnya, kita tumis sebentar. Buat teman-teman yang selalu setia nonton videoku, terima kasih banyak ya. Di sini aku tambahkan sedikit air, sekalian bersihkan sisa bumbu di blender tadi ya, teman-teman. Kemudian aku juga mau tambahkan untuk garam dan gulanya teman-teman juga boleh pakai MSG ataupun penyedap rasa ya silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman kemudian aku tambahkan 2 sendok makan kecap manis ini kita tunggu sampai kikilnya mateng dan airnya ini agak menyusut ya teman-teman kemudian silahkan teman-teman cek untuk koreksi rasanya Alhamdulillah kikil sambal merconnya udah mateng Ini penampakannya Menggugah selera banget teman-teman Dimakan pakai nasi hangat Ini udah nikmat yang luar biasa Buat teman-teman selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videoku Sampai selesai Jangan lupa tonton juga videoku yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh